Maulid itu ulang tahun, bukan, bukan ulang tahun maulid itu Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu Ingat baik-baik, kalau pakai peringatan itu pakai id eid. eid. Idul milad, ya. hari kelahiran peringatan, hari kemahiran, ulang tahun Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran tidak hukumnya Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu Itu poinnya, paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum Maulid itu bayinya, berarti nya. Apa hukum maulud? Eh, apa hukumnya Nabi? Nabi yang lahir, gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulid, menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam, dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi berarti Anda menentang kelahiran Nabi wasallam. Saya menentang maulud Nabi berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisa menerima, saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya Nabi'nya Bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu Saya tahu Nabi'nya dilahirkan Nabi'nya sudah ada Jelas ya Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya Bagaimana kudai menyikapi itu semua Maka Masya Allah Peran ke 11 tadi 10 eh, tadi Yunus ayat 57 sampai 58 Kalau sampai kemudian ke 58 Gembira tuh. Gembira bahagia silahkan Maksud tidak gembira Nabi Isa gembira Kita tidak gembira Nabi yang gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya, gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian nabi tidak gembira. Pilih, ya. nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya. Gembira, kita yang mendapatkan kedatangan beliau, walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masih tidak gembira. Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak ada di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati, walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita menjadi gembira. Maka yang kedua bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu. Maka contoh-contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi bagaimana mengekspresikan kegembiraan kegembiraan dengan Nabi Shallallahu Alaihi itu pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Ya disinil. Terima ya? kasih. Ini bagi Nabi sendiri, Nabi sendiri pribadinya, ini jadi hukum untuk kita Nah sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW, dan menyikapi keberadaan Nabi SAW Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, disambut oleh para sahabat yang ada di sana Nabi datang dengan perang tabuk, dari perang tabuk disambut oleh para sahabat di sana Tola'al <tuh> badru'alainya min taniyatil wada'i, wajibasyukru'alainya <subscribe> mada'alillahi da'i bisa disambut dengan Madinah Bukti kesenangan mereka kepada Nabi Wasallam. Ada yang memuji Nabi S.A.W. seperti Hasan bin Tawir. Buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abu Salman. Tadinya musuh Nabi begitu masuk Islam memuji Nabi Wasallam. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya. Dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis...